yo logis masih bersama lagi dengan tesiswa 2 ya kali ini maaf sekali channel yang pertama tesi sudah mengalami teksuan pada channel terbarunya yaitu tesiswa dua ya kali ini tesi sudah sedang mengupdate terbarunya barunya yaitu Cisau segmen yang memiliki injektor muda yang dapat kalian tahu iya set ini mudah digunakan untuk memakainya kalian tinggal oke-oke okay -okay aja lalu kalian login pada menunya kalian tinggal masuk karya ke aplikasi Zarsim kemudian kalian masuk ke menu download lalu kalian ekstra aplikasinya setelah di ekstra kalian lalu kalian copy paste kemudian kalian masuk ke menu Android lalu kalian pastekan di aplikasi menu saus segmen lalu kalian pastikan lalu setelah itu kalian kembali lagi ke menu download lalu kalian install aplikasi injektor saus segmennya setelah selesai kalian buka aplikasinya kemudian kalian aktifkan pada menu-menu injektor yang sudah saya sediakan di konten youtube lalu setelah itu kalian aktifkan aja pada cheat menu injektornya pada menu sebelah kanan untuk mengaktifkannya sedangkan sebelah kiri untuk offnya dan setelah itu kalian langsung main aja untuk menggunakan cheat ini sangat simpel ya Tinggal kalian tinggal buka aja aplikasi cheat south segmennya pada injektor kemudian kalian login ya loginnya udah disediakan di link deskripsi untuk loginnya dan setelah itu untuk mengaktifkannya kalian tinggal sebelah kan aja lalu kalian geser setelah itu kalian udah selesai di menu pertama pada menunya kalian tinggal uh, pilih paling bawah menu setelah itu dia akan melanjutkan cheatnya pada akurasi weaponnya kalian tinggal geser aja untuk no recoil ya untuk kinerja akurasi pada uh, kekeran pada senjata yang kalian gunakan dan ini hasil chipnya sudah terbukti ya dia melakukan sebuah akurasi nore cuwil dan juga memiliki antena yang dapat mengetahui musuh sekitar ya itu saja ya teman-temannya jangan lupa subscribe dan dukung terus channel keduanya semoga tes wisla bisa mengambil cerbarunya sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 是嗎